Kali ini saya sendiri akan mereview unit dari Bent Country Bosku ya. Tipenya lucu atas permintaan dari Mas Omoshiroi Channel. Kita review Bosku ya. Untuk ini sendiri unit yang paling best seller Bosku yang dicari untuk orang-orang Bosku ya. Karena modelnya sendiri mirip Bosku satu banding satu sama p Bosku bedanya keju kan pakai ban bakar mereka ini pakai tenaga listrik bosku ketujuh ketujuh ini sendiri bosku ya warna orinya dari pabrik itu tersedia warna putih hitam dan merah bosku. merah, -merah bosku. nah mari kita cek bosku ya untuk unit ini sendiri sudah hampir lengkap bosku ya seperti motor, sudah ada lampu Lampu kota Sudah ada lampu utama Ini kontrol speed bosku Sama ya kayak yang lain ya Kontrol speed Lebih enak kita coba bosku Kita nyalakan dulu bosku Ini MCB bosku Pemutus arus bosku ya Bagasinya sendiri juga cukup sudah cukup luas bosku Bisa untuk nyimpen mantel lah ketika hujan musim hujan kita coba bosku kita nyalakan di sini juga ada tempat penyimpanan bosku tempat penyimpanan handphone bisa masuk ini bosku hasilkan bukan tablet bosku ya kita cek sudah lengkap bosku ada indikator kecepatan ada odometer dan juga sudah ada baterai bosku indikator baterai ini untuk shine nya bosku coba cek seginya bosku ya ini untuk lampu bosku kita lihat nyala bosku nah ini sendiri fitur maju dan mundur bosku ini kita maju bosku ya ganti yang di R. Kita lihat. Mundur bosku untuk spesifikasinya sendiri, Bosku. P7 ini untuk motornya itu masih menggunakan menggunakan BLDC Bosku ya, yang 60 volt 1000 buat. Kita bisa cek, Bosku. Seperti biasa Bosku ya. Bajaknya di sini, Bosku. Ini, Bosku, kita lihat, Bosku. 1000 watt 60 volt bosku Nah untuk baterainya dia masih menggunakan SLA bosku Aki kering Aki kering dengan Kapasitas 60 volt 20 ampere bosku Posisi baterainya ada di bawah Jok bosku ya Di bawah bagasi jok itu Itu posisi baterainya bosku nah, Untuk kecepatan maksimal yang bisa di Gunakan untuk V7 ini itu sendiri dengan beban 150 kg bosku ya, kecepatan maksimalnya 45 km per jam bosku, untuk jarak tempuhnya 55 km bosku. Nah, sekarang kita lanjut untuk keunggulan bosku ya, ke fotret ini, kalau saya bilang bosku ya, selain modelnya bagus, seperti radio bosku dia keunggulan juga di garansi baterai bosku garansi baterai BFGTREAT ini satu tahun bosku yang lain merek merek, mohon maaf ini bosku ya mohon maaf mohon maaf untuk merek merek lain yang saya tahu itu rata-rata kalau masih lagi kering garansinya enam bulan BFGTREAT ini sendiri sudah berani kasih garansi baterai satu tahun untuk part dan kelistrikan sama satu tahun bosku untuk frame nya 3 tahun Ya, nah, untuk yang lain lainnya bosku ya, ban dia masih menggunakan ukuran 10 bosku ya inci 10 in dan ketebalan ban 3, 3,00 bosku. Untuk pengereman dia sudah pakai cakram bosku depan belakang, cakram depan depan belakang bosku ya. Nah untuk V7 ini sendiri bosku ya ketika ditanya Mas apakah pembelian bisa on the road Untuk V7 ini sendiri masih belum bosku Masih belum on the road Jadi dia masih untuk di jalan Masih menggunakan faktur bosku atur dari pabrik untuk mengetahui kalau memang ini memang punya kita di keluasku ketika keluar ke Nah memang di Malang sendiri belum ada ketetapan atau aturan yang mewajibkan motor listrik harus menggunakan surat surat bosku seperti STNK BPKB masih belum. Jadi kalau misalkan tanya mas apa bisa diurus surat suratnya masih belum karena masih infonya sih saya saya tahu dari pabrik itu bosku ya masih dalam proses bosku uji tipe. Jadi tinggal nunggu itu aja bosku Kalau itu kuat dan pastikan bisa diurus untuk sifat-sifatnya bosku Kalau menurut saya sendiri sih udah nyaman ya, bosku. Ini, ini bosku ini bosku Yang juga sudah tebal bosku Bumpuk sekali bosku ya bosku ya yang bisa saya jelaskan singkat tentang ini bosku model motor yang tujuh bosku jika ada pertanyaan yang yang mungkin sekiranya di benak bosku ini ditanyakan atau mungkin yang kurang paham kurang mengerti tentang produk ini bisa saja langsung tulis di kolom komentar bosku atau hubungi nomor yang tertera di deskripsi bosku ya sekian itu dari saya bosku salam listrik bosku.